Ilmurkas mangilmurkas ganti. Ini Ganti. Siap ganti. ganti. Pak, cepetan. Yan, pian sampai sini? Kelama ya. Tau Abang mana? Gak tahu. Tadi pas aku sampai cuma ada kota ini sama kasinin. Salam semuanya. Abang tidak bisa bersama kalian lagi. Abang harus pergi ke barat untuk lanjutkan pendidikan Abang di sekolah yang lebih keren. Di dalam kotak itu ada noting suka Abang yang Abang tinggalin buat kalian. Kalian harus segera cari pengganti Abang supaya geng kita nggak hancur. Hah, ada Pikirin dulu siapa yang jadi pengganti abang? Betul itu. Ya udah aku aja. Loh, aku aja kok gitu. Gak bisa. Kita harus cari cara buat nentuin siapa yang ngadin abang. D, Kan roti ini dari Abang. Gimana kalau siapa yang bisa dapetin roti ini? Nanti jadi ketua kayak Abang. Nah, ini bagus. Oke. Kita akan mulai penerangan roti ini. Sebelumnya, siapa yang mau ikut silakan angkat tangan. ikut ya udah membimba aja bisa bisa yang kabang aja nanti yang paling dikit menang ya. Pimpah layu Kamprek Yeay! Enggak enggak Yang berderaja Masa ada uang yang menang Lah, kan kamu yang minta pimpah Enggak enggak Enak aja, sweet aja sweet Gimana sih? Kok ganti lagi Tapi Kita kan berlima kak Ganti dong kak Aldo sama kamu Adam sama Rizky Yang menang lawan aku Eh, apa? Abang Abang? Dah, curang kamu Rizky, keluar Gak boleh ada yang curang sini Ah Ketauan lagi Yes! Hmm. Oke, okay, pertandingan penentuan. Semua peserta siap? Satu, dua, tiga. Sweet! Apaan nih? Gak bisa. Masa biar lagi yang menang? Allah, motor terus. Lagian buat kita untungnya apa kalau kamu dapat roti itu? Lagian, kalau sulit asal beruntung bisa dapetin rotinya Yaudah, ayo kita cari cara lain Buat nantuin siapa yang layak dapetin roti itu biar ya, aku aja yang dapetin rotinya Nanti tiap minggu kita gendang bareng Sekarang juga udah gitu Kalau aku yang dapat aku bakal ngadain belajar bareng sini Aku aja, nanti kita main Uno setiap hari Ah, lamaan denger ya kalau aku dapatin roti itu kalian bebas main kapan pun gak bisa dong hmm. oke okay. kalau kalian kasih roti ke aku nanti aku bakal kasih diskon di barengku 10% kok kalian gitu sih Ya udah, kalau roti itu kasih ke aku aku bantuin saya tugas setiap hari 50% Jangan Adam, nanti Adam makin keren dong. Ya enggak apa-apa, yang keren makin keren. Kalau kayak gitu, enggak adil dong. Kamu kan udah keren. 75%! Yaudah, aku kasih tawaran lagi. Gimana kalau... Gratis! berapapun di, di warungku. Eh, syarat dan ketentuannya berlaku ya. Nanti aku isi dulu sama mamaku. Haus, Oh beli minum dulu. Ya sudah, ayo ngantarin. Aku titip minuman satu. Kamu sampai nyeru-nyeru, helah pelit. Kamu kenapa tidak dukung kakak? malah mau ikutan dapetin rotinya aku ini kakak harusnya kamu dukung aku please, kami itu ya mending kamu dukung aku aja ngapain aku dukung kamu sekarang kau tanya kenapa kamu mau dapetin roti itu ah, nanti Bian bilangin mama aja kalau kakak nakal halah tukang adu karena, kalau aku dapet roti itu aku gak jaga warung lagi dan kalian semua, bisa aku suruh jaga warungku. udah gini aja. Kakak mau jadi keren dan dikagumi cewek kalau berhasil dapetin roti itu. Kalau kamu mau dukung kakak, semua mainan dan komik kakak boleh kamu baca. Dan aku bisa nyuruh Adam, biar kamu bisa main PS muasnya. Gimana? Dengar ya. Kalau aku dapetin roti itu, kamu bisa main PSku kapanpun. Dan mereka, Biar bisa kujur jaga warungmu. Beneran, janji dulu tapi... Hmm, boleh boleh, asal aku enggak rugi aja. Iya iya, kakak janji. Oh, jelas dong, kamu enggak bakal rugi. Sepakat. Sepakat. Yes, aku bakal dukung kakak. Bagus, bagus. Oke, okay. aku udah mutusin. Kalau aku dukung kadang, biar dapetin roti abang. Aku, aku, aku mau dukung kakak aja Tunggu, kan umur Rizky lebih tua dari Bian Suaranya hitung lebih dong Aku lebih tua dua hari dari kamu Berarti aku juga dihitung lebih Tapi umur kita tetap sama Halah pokoknya suara Bian tetap satu Bener itu Tapi Adam lebih pantas Adam kan sepupu jauhnya apa Emang kenapa kalau sepupu abang? Abang itu rumahnya paling deket sama rumah aku Jadi aku yang dapat roti itu Abang sering main uno bareng aku sama Kak Rian Abang sering main pass bareng aku Lebih keren daripada main kartu Abang pernah disuruh mama jagain kita seharian Emang kalian pernah main selama itu sama abang? Abang pernah? Tolong bantuin jagain warung Mama aku Kalau cuma jagain kalian mah biasa aja Abang pernah numpang balian di rumah salah cukup Denger ya Aku pernah menang Main game dari abang Emang kalian bisa? kalau gitu doang Abang agamanya sama kayak aku Dan kita sama Tapi Kamu jarang berdoa kan? Ya kan Yang penting sama Gak bisa Markas kita kan gudang punya papa aku Wah ada maja Gak Kalau aku yang dapatin roti ini Aku bakal bikin markas baru, jadi kita nggak perlu di tempat ini lagi markas baru emang kamu mau buat di baru Ada, Adam itu rakus kalau aku rakus saya cuma sama makanan ada macam Aku, aku aku aku, aku, aku, aku. Semua dibatuh hati Itu kan yang kalian mau Sekarang Kalian bisa ditua Biar masalah ini cepat selesai Biar kita Berteman baik lagi Gak bertengkar kayak tadi Ini dia kata kita Thank you. tadi tadi apa tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga,